Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengatasi keyboard laptop yang tiba-tiba mati ya Jadi mungkin kalau kalian lagi main atau mungkin lagi nonton Netflix Mungkin tiba-tiba nggak bisa ngetik dan tiba-tiba mati gitu ya Itu memang selin juga sih Kalau kayak gitu gitu Nah jadi untuk cara mengatasinya Untuk yang video sebelumnya kan Itu kalau untuk keyboard yang USB Kalian bisa cabut terus pasang lagi Untuk keyboard laptop kan susah gak harus dibongkar Jadi kalian bisa coba Mungkin cara yang pertama adalah dengan restart gitu Kalau restart bisa Berarti ya itu kemungkinan ada masalah Pada ya yang yang saya alami ya Kayak misalnya itu ada masalah pada browsernya mungkin jadi kalian bisa uh, coba untuk restart dulu gitu. Nah tapi kalau misalnya masih nggak bisa, kalian bisa klik uh, kanan di store ini, terus kalian cukup tinggal klik aja yang Device Manager. Kalau nggak ada, kalian bisa klik Start, terus kalian bisa cari Device Manager dengan mengetik gitu. Nah tapi kan bang, saya kan nggak bisa ngetik. Ini kan masih ada on-screen keyboard. Jadi ya, ya jadi kalian nggak bisa. Ada alasan, uh kan nggak bisa ngetik, masih bisa gitu. Ini pakai kayak on-screen keyboard aja. Device Manager kayak gitu. Device Manager nanti akan ada dan hasilnya sama aja gitu. Nah di sini kan cukup tinggal cari aja menu yang nah di sini kalian cukup tinggal cari aja driver yang namanya keyboard sih ya. untuk saya keyboard ada di atas mouse gitu ya dan uh, kedua dari atas yang monitor kayak gitu jadi monitor yang atasnya atasnya lagi adalah uh, keyboard gitu ya mungkin setiap laptop atau mungkin setiap PC beda gitu ya mungkin ada yang nonton ini untuk ngefix PC mungkin mungkin gitu ya siapa tahu dan di sini kalian cukup tinggal klik aja lambang yang lebih besar kayak gitu lebih besar dari gitu dan di sini nanti akan muncul HID keyboard device di sini kalian kosongin aja semuanya gitu maksudnya adalah kalian uh, menganinstall gitu ya kalian klik kanan terus uninstall semuanya sampai bersih sampai nggak ada opsi keyboardnya mungkin dan setelah itu kalian cukup tinggal uh, restart atau mungkin kalian matiin terus nyalain lagi kayaknya sama aja gitu nah mungkin nanti akan bertanya gitu oh kalau misalnya kayak gitu nanti saya nggak akan bisa ngetik gitu nanti uh, device drivernya nggak akan ada nah biasanya untuk uh, driver kayak gini ini nanti kalau kalian uh, nggak ada gitu misalnya ke uninstall atau mungkin kecuali ke disable ya, itu nanti saat kalian restart atau kalian mati terus nyalain lagi, itu nanti akan keinstall ulang sendiri gitu. Mungkin ini memang ada di uh, folder Windows-nya sih, saya nggak tahu juga karena saya belum uh, mencari atau mungkin belum investigasi juga sih gitu. Cuman untuk kayak keyboard, uh, USB yang udah saya coba juga gitu, itu setiap di restart, kalau misalnya saya uninstall itu pasti balik lagi gitu. Jadi nggak harus pakai internet sama sekali uh, Kalian nanti cukup coba aja gitu Jadi kalau misalnya tiba-tiba gak bisa dipakai gitu Untuk keyboardnya tinggal pakai aja gitu Untuk cara ini gitu Jadi tinggal uninstall, restart Dan nanti harusnya seharusnya bakal jalan lagi gitu Nah cuman kalau misalnya masih nggak bisa juga kemungkinan masalah hardware sih tapi jujur untuk uh, hardware di laptop mungkin kalau kalian nggak bongkar sama sekali gitu itu kemungkinan rusak semuanya itu kecil gitu kecuali mungkin dari virus juga mungkin bisa dari virus yang rusak uh, portnya mungkin uh, ngeblok portnya sih ngeblok bukan ngerusak sih uh, bisa aja sih dan Ah, mungkin ini sedikit apa ya sedikit aneh juga sih sedikit unik juga saya udah mention di video sebelumnya juga tentang browser gitu jadi kalau misalnya kalian pakai Google Chrome ya itu tiba-tiba mati keyboardnya gitu walaupun untuk keyboard laptop sih saya nggak pernah sih untuk um, masalah ini cuman di keyboard USB doang cuman ya siapa tahu ada gitu yang kena kasus ini itu saya cukup tinggal ganti aja browser gitu ya asalnya kan di Google Chrome nih saya suka mati-mati sendiri untuk si keyboard dan mouse-nya gitu Nah saat saya ganti ke Microsoft Edge itu udah nggak kayak gitu lagi jadi ya kalian cukup tinggal ganti browser aja tapi untuk yang ganti browser itu cuman apa, cuma tambahan doang di video tutorial ini Mungkin tutorial mungkin juga nggak Atau mungkin hanya ngobrol doang nggak tahu Tapi untuk video intinya gitu Untuk cara intinya adalah yang device manager tadi gitu Tapi kalau misalnya kalian pengen coba Untuk uh, cabut untuk keyboardnya Untuk kabelnya terus pasangin lagi ya silahkan gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya kayaknya lebih banyak ngobrolnya juga Dibanding tutorialnya seperti biasa gitu Di channel ini emang kayak gitu ya Sepertinya gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan tekstur for watching. Bye bye